Oke, okay. Dio lagi merancang-rencang. Teh kukur. Oke, okay. oke. Okay, okay. Oh, deh. Oh, oh, oh. Mana? Jatuh, jatuh, jatuh. jatuh siap. Itu, kan? Oh, dia jauh. Jauh. Mau keongkang orang kesini? Gimana? Kan, kualitas apa asalnya? Bisa juga, segini lempar. Set. Set. Meleset ya? Meleset. Meleset, guys. Iku meleset total, tuh. Aduh, asuhin, kalau asuhin udah lagi Pakai sawit, Sebalik sawitnya. Inte. Tumbuhan lewat Jangan ingat Oke, poin perdana, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, poin perdana ya, Dio, bersyukurlah kau, Dio, selamat dari pembulian. Ayo, jangan diam saja, ambil, ambil, eksekusi. Nah, jangan cek dong, diam dong. gantian antiyan Ah, dia dia dia. Dia, aneh. Di muku ya. itu dua duit ku, Okey, lanjut okay, eksekusi. Aja logo logo yang yang abu tu buat tak? Logo yang SS. Main mata muka oh, belakang. Wah jauh kita kanan tu. Betul lagi peluru dah. Wah, kekurangan tuah. Okey, dia main eksekusi. Okey na. Goyang Mas Bro. Ihah. Ah, mantap. Man. Viral. Viral. Iya, oh, iya, Ya ya, lanjut. Dari, dari ancaman. Poin dari lagi ya. Pak eh, pa Ustadz, poin lagi. Ruwa-rua. Nah, ayo dieksekusi, guys mantap yeah menang pergi sama bodyguard hari mau olah masak hasil buruan kita hasil buruan nah. kita goreng check goreng dengan bumbu sederhana saja sederhana yang penting makan buah ruak enak nih nah. kuah ini masih baru <tuh> manis dagingnya nah, daging seker mantap oke mas bu <tuh>. kita lanjut Sebentar lagi, kita makan-makan lagi. Sebentar lagi, makan-makan lagi, hidung ke mata. Siap.